Tuhan yang Maha Esa Tuhan Dua, Dua Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Kemanusiaan berada. Tiga, Tiga Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Empat, Empat Kebijaksanaan Tiga. Manusia yang adil dan beradab, manusia yang adil dan beradab, tiga. tiga persatuan Indonesia, persatuan, persatuan Indonesia, empat, empat. empat. rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusawaratan, salah-salah. Kita satu kawan-kawan, ini melanggar ini. Ini ya. kuliah, kuliahnya siraqi, kuliah tinggi kawan-kawan. Padahal pancasila apa yang kita? Ya. Karena ini mau kebentar. Bukan apa, jangan pernah membuat alasan pada kita. Alasannya tidak lebar. Ini namanya penistaan pancasila kalau gitu. Jangan terus terus sampai jadi terobos. Ampun, jangan dari depan, jangan dari depan, jangan main-main.